Baiklah para sahabatnya setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan kabar spesial bahagia nih dari Ibu Harsiwi Ahmad Pak Sahabat ya Kehubungan pertama kita lihat di akun Instagram Ibu Harsiwi ini menginfokan bahwa Bakal hadir bintang pantura 6 panggung 20 besar nih para Sahabat ya Grup 4 mulai malam ini nih jam 20.30 waktu Indonesia Barat dan kita lihat salvo sama kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Di situ Ibu Harsiwi menuliskan sebuah kalimat Grup 4 siap membuktikan kemampuan mereka Depan para mentor malam ini Kira-kira siapa yang akan lanjut ke panggung 16 besar ya Jadi pilihan sahabat siapa nih Wah, saya baca di sini banyak yang sudah kangen dengan pasangan Leslar. Les dikejora Rizky Bilar, ya, Tuh persahabat ya. Alhamdulillah, tentunya semua komitmen dibaca oleh Ibu Harsiwi. Oke deh, tunggu kejutan dari Leslar, ikuti terus update-nya. Itulah info yang sangat bahagia untuk kita semua, yang bahwa kejutan akan dihadirkan. Tentunya oleh Bu Harsiwi akan mendatangkan bintang tamu Dede Lesti dan kakak Rizki Pilar. di Masya Allah banget yang luar biasa. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk kabar berikutnya juga kita lihat bersahabat. Ya Masya Allah ini luar biasa momen kebahagiaan Dede Lesti saat... Bertemu dengan Kamario Mario Klau, ya Luar biasa Alhamdulillah tentunya finalnya persahabat ya Dedek Lesti bisa menyebaran dengan Kak Mario Luar biasa doakan yang terbaik Mudah-mudahan Dedek dan Kakak Bilar Selalu banyak yang mensupport Yang mendoakan persahabat ya Tetap kompak dan tetap solid menjadi Fans sejati dari Leslar Dan berikutnya juga persahabat kita lihat nih Masya Allah banget ya ini momen ketika Kakak Bilar ini cium pipinya Dedek Lesti dengan manja banget ya. Aduh, kata Kakak Bilar mah dikenyot ya. <laughs> The secret of Leslar luar biasa. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang kita rasakan, Alhamdulillah Dedek Lesti saat ini sedang mengandung Leslar Junior. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan ibunya juga sehat sahabat ya. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan, Dedek Lesti, dan Kakak Rizky Bilar. Dan kita lihat juga bersama di kolom komentar. Di sini banyak sekali tanggapan, salah satunya dari akun MH underscore AZI, 1137. Dunia lagi keracunan Lesnar. Wow, masya Allah banget ya. Memang Lesnar ini salah satu kapal yang membuat kita semakin... Tentunya bahagia terhanyut persahabat ya... ...dalam momen keromantisan kemesraan... ...yang selalu diberikan oleh Dedek Lesti... ...dan kakak Rizky Bilar. Dan ke momen berikutnya... ...Masya Allah banget ya... ...dicium kembali dengan manja oleh kakak Bilar... ...dipeluk dari belakang ...dan dipegang perutnya ya... ...Masya Allah... ...Ternyata Dedek Lesti saat ini... ...sedang mengandung Leslar Junior. Alhamdulillah... ...mudah-mudahan... Tentunya semua dipermudahkan Apa yang diinginkan oleh kakak Bilar dan dedek oleh si Keciora Dan kita salvok banget ke kalimat yang dituliskan Unggahan ini diunggah oleh akun tentang Les score Kita lihat kalimat captionnya persahabat Berkeluarlah sesuka hati kalian, sebuah sekalian, dan setahu kalian Kita mah hanya tinggal diam, diam, diam yang jelas apapun yang dilakukan Idola kita dan fanpage Lesla akan selalu salah Pagi gengs Wow, masyaAllah banget persahabat ya ternyata Di balik kebahagiaan yang kita rasakan banyak sekali fitnah Dan orang-orang yang selalu syirik kepada Lesley dan Bilar Dan kita semua persahabat ya Yang mana setelah kakak Bilar mengumumkan rahasia besar selama ini persahabat ya Ternyata masih banyak yang tidak suka Kita diamkan saja persahabat ya. Tentunya tetap fokus satu tujuan untuk kebahagiaan dedek dan Kakak Bilar. Dan selanjutnya, juga para sahabat kita lihat di sini ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan satu persatu. Tentunya, para sahabat, ya, ini muncul nih ke permukaan para sahabat, salah satunya dari Ray dan Dinda. Ya, di sini mengunggah sebuah postingan. Di guys pribadinya, posting uh, foto bersama Dede, Kakak, dan ada Haris Priza juga. Bersahabat kita lihat sama kalimat yang dituliskan oleh Ray. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, banyak DM yang masuk kenanya tentang ini karena di YouTube-nya Irfan Hakim udah mempublis kalau saya dan istri menjadi salah satu saksi di hari akad nikah Bilar Lesti. Dan seperti yang udah diumumin Kalau Rizky Bilar dan Lesti kecorak Sudah menikah sah secara agama Persahabat ya Masya Allah Dan kami saksinya Tuh persahabat ya Ternyata Reimba yang dan Dindahau Itu adalah salah satu saksi Di acara akad nikah dedek dan kakak Bilar Di awal tahun persahabat ya Dan sudah menjadi kewajiban saya dan istri sebagai saksi kata Ray untuk meluruskan hal itu Jadi niat posting ini tidak ada kepentingan pribadi ya sama sekalipun Melainkan untuk mengonfirmasi benar adanya pernikahan agama saat itu Tuh sahabat jadi ya, dibenarkan kembali oleh Ray dan Dinda Bahwa saat itu memang Dede dan kakak Bila sudah melaksanakan akad nikah secara agama itu juga menjadi alasan kenapa kita gak hadir di beberapa rangkaian acaranya Karena sudah sempatkan hadir di acara utamanya Dan sudah harus fokus ke kondisi kehamilan Dinda itu Ujar Reimba yang semoga keluarga kecilnya dijaga sama Allah Dan berlimpah keberkahannya Rizky Bilar Lesti Kejora Masya Allah bangga bersahabat ya Tentunya mudah-mudahan banyak sekali doa, dukungan, dan support yang terbaik dari orang-orang baik dan orang-orang hebat kepada Leslar. Dan kita sebagai fans tetap menjadi fans sejati. Untuk selalu mendoakan yang terbaik. Untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga, perhatikan. Alhamdulillah para sahabat ya. Untuk live streaming di Youtubenya Rans Entertainment. Ini luar biasa. Penontonnya, viewersnya sudah mencapai 2,7 juta kali ditonton. Luar biasa, eksklusif The Secret of Leslar ini sudah masuk di angka 11 trending. Masya Allah, trending 11, Trans Entertainment bangga menjadi bagian dari fanbase besar. Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Amin. Dan untuk keberikutnya kita lihat juga. Ini adalah video persahabat ya yang membuat kita terharu bahagia juga. Kita lihat aja nih, persahabatnya. Bang Dede uh, di situ mengeluarkan air mata ya terharu bahagia. Ini sepertinya saat mengetahui Dede Lesti hamil, persahabatnya. Masya Allah, subhanallah, gak bisa berkata-kata lagi, cuma bisa nangis aja ya, melihat video ini. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu berikan kebahagiaan dan ke kabar berikutnya para sahabat. yang spesial juga dari uh, Bang Ali Akbar ya. Kita lihat di akun Instagram. Yang mana uh, Bang Ali ini mengunggah sebuah postingan ketika akad nikah awal tahun Kakak Pilar sahabat ya. Dan kita salvok sama kalimat caption yang dituliskan. Setelah itu sungkem dan berpelukan dibisikannya semua kalimat dengan penuh kasih sayang. Jangan kau manjakan dia dengan harta benda Manjakanlah dia dengan kasih sayang Eh ayah kejora, Masya Allah banget persahabatnya Ternyata ayah kejora bisikin kakak Bila Setelah tentunya akad nikah dan sungkeman Ayah mengatakan Jangan tentunya persahabat ya Manjakan tidak wasti dengan semua harta Tetapi Panjangkan edalas dengan kasih sayang. Masya Allah terharu bahagia melihatnya mendengarnya. Mudah-mudahan Kakak Billar bisa selalu menjadi imam yang baik untuk Dede. Dan kita doakan yang terbaik pokoknya persahabatnya untuk Leslap. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya untuk Stay Tun dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Baiknya ucapkan terima kasih.